Selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang akan sukses di bulan Juni tahun 2021. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saya ingin mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang akan sukses di bulan Juni tahun 2021. Pertama support energi kepada zodiak yang pertama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 yang akan sukses di bulan Juni tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartu yang sudah kita dapatkan kisahnya kita membuka dan membacakannya. untuk zodiak yang pertama adalah Three of Cups ataupun tiga piala. Untuk zodiak yang pertama yang akan sukses di bulan Juni tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Aries. Di sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan kesuksesan dalam kategori hubungan Asmara yang dimana di sini mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan Asmara bersama seorang pasangan dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Aris akan sukses yang dimana di sini dalam meniti kar baru mendapatkan pekerjaan yang baru di bulan Juni tahun 2021 yang mampu mendorongk kehidupannya lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah King of Pentacles. Secara umumnya King of Pentacles itu diartikan Seseorang yang sudah matang pikirannya Seseorang yang sudah dewasa Dan dalam kategori ini adalah Seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri Dan di sini menggambarkan Seorang Aris akan sukses di bulan Juni tahun 2021 Yang dimana di sini mendapatkan Kesuksesan dalam kategori kehidupan Pekerjaan yang baru Dan di dalam kategori hubungan asmara Yang didukung penuh oleh orang tua Serta orang-orang terdekat Aris sendiri Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Strength. Secara umumnya strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan hati. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan sudut yang pertama di sini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang aris membuat seorang aris akan mendapatkan kesuksesan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini didukung penuh oleh orang tua serta orang-orang terdekat aris sendiri. Di sini tidak tertutup kemungkinan seorang aris akan mendapatkan kesuksesan yang dimana di sini mendapatkan pekerjaan baru yang mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Eight of cup, Ataupun delapan piala Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo Yang dimana sini digambarkan seorang Virgo akan sukses di bulan Juni tahun 2021 Kesuksesan yang akan didapatkan oleh seorang Virgo di bulan Juni adalah di dalam kategori hubungan asmara Yang dimana sini seorang Virgo mampu memecahkan masalah hubungan asmaranya bersama pasangan di bulan Juni dengan memikirkan dengan cara sendiri, dengan ide sendiri, tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang akan mendapatkan kesuksesan dalam mengarungi kehidupan, menjalani kehidupan, yang di mana di sini akan mendapatkan kehidupan yang meningkat, rezeki yang meningkat, keuangan yang meningkat, serta karir yang meningkat. Dan untuk support energinya adalah King of Soul. Secara umumnya, King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan kesuksesan yang akan didapatkan oleh seorang Virgo di bulan Juni tahun 2021 di dalam kategori kehidupan, yang di mana di sini juga terdapat kategori hubungan asmara, yang di mana mampu memuncahkan masalah hubungan asmara, masalah kehidupan, dengan berhasil mendapatkan keuangan yang meningkat, kehidupan yang meningkat serta rezeki yang meningkat, yang didukung penuh oleh orang tua serta orang-orang terdekat Virgo sendiri dan jika kartu strength kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang Virgo merupakan sebuah kekuatan yang sangat berarti kepada seorang Virgo yang dimana di sini berkat kelembutan hatinya ia mampu memecahkan masalah atas hubungan asmaranya dan mampu memecahkan masalah atas kehidupan yang dimana di sini terjadi peningkatan hubungan asmara kehidupan rezeki dan keuangan yang didukungpun oleh Orang tua, sahabat serta orang-orang terbatas Virgo sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah Five of Pentacles ataupun 5 koin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan kesuksesan di bulan Juni tahun 2021 di sini digambarkan kesuksesan yang akan didapatkan oleh seorang Gemini di dalam kategori keuangan yang dimana disini berkas juga berbagi seorang Gemini akan mampu mendapatkan keuangan yang meningkat pintu terus yang terbuka di bulan Juni tahun 2021 dan di disini juga digambarkan kesuksesan yang akan didapatkan oleh seorang Gemini yaitu dalam mengarung kehidupan menjalani karir yang akan lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Kenaik of one Secara umumnya kenaik opsi itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang akan sukses dalam mengarungi kehidupan karir keuangan yang dimana di sini pintu terus dia akan terbuka yang didukung penuh oleh pasangan orang-orang terdekat serta sahabat-sahabat Gemini sendiri. Dan jika kita gabungkan kartu strength dengan tuding yang ketiga di sini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang Gemini merupakan Suatu aura yang positif yang dimana di sini bisa menyebabkan seorang Gemini akan mendapatkan kesuksesan dalam kategori keuangan mendapatkan pintu resi yang terbuka yang didukung penuh oleh pasangan serta orang-orang terdekat Gemini sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah 8 of One ataupun 8 Tongan untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan kesuksesan di dalam kategori karir pekerjaan kehidupan keuangan. Yang dimana di sini akan terjadi peningkatan di bulan Juni tahun 2021. Di sini digambarkan seorang dewa akan semakin fokus menatap masa depan mengambil satu peluang yang dimana di sini semakin disiplin di dalam bekerja yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga dikategorikan bahwasanya seorang Leo akan sukses di dalam kategori hubungan asmara.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 yang didukung penuh oleh orang tua orang orang terdekat Leo sendiri dan jika kartu strength kita gabungkan dengan jari yang keempat di sini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang Leo merupakan kunci keberhasilan kesuksesan yang akan didapatkan oleh seorang Leo di bulan Juni yang dimana di sini kesuksesan didapat di dalam kategori karir pekerjaan kehidupan keuangan dan hubungan asmara yang didukung penuh oleh orang tua orang orang terdekat serta sahabat Leo sendiri dan di sini bisa kita simpulkan. Empat zodiak yang akan sukses di bulan Juni tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Aris, yang kedua zodiak Virgo, yang ketiga zodiak Gemini, dan yang keempat adalah zodiak Leo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang akan sukses di bulan Juni tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi amalannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalam.